Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Pasti kalian happy banget ya Sudah disuguhkan vitamin bahagia lewat channel youtube Lesnar Entertainment Kali ini abang L berenangnya ditemani oleh bunda Tuh seneng banget ya abang Fatih Berenangnya ditemani langsung oleh bunda Lesti dan papa Bilar Pokoknya ini gemes banget ya Masya Allah makin pinter abang L makin lucu pokoknya Ini bikin happy kita semuanya wajib trending bersahabat ya, yuk sama-sama kita kompak dan solid selalu streaming vlog-vlog terbarunya Leslar Entertainment momen ini pun diunggah kembali oleh akun sental putih underscore bilar kita simak bersahabat di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, abang makin pinter, makin gemesin, makin lucu tolong abang terlalu gemes, katanya tuh ya apalagi bersahabat ya saat kita lihat kakinya Abang Fatih otak tekan tuh, aduh pokoknya ini happy dan sangat lucu sekali. Masya Allah wajib didukung nih persahabat ya, wajib trending. Yuk sama-sama kita tetap kompak dan solid mendukung karya-karya idola kesayangan dan tim Leslar Entertainment. Kita lihat juga persahabat jadi ya, kalimat yang dituliskan oleh It's Bitterteam. Si bager yang pintar Gemes, Masya Allah Bentar lagi jago berenang ya, kasep, Amin, Masya Allah banget ya Kita bangga, kita bahagia Setiap hari selalu disuguhkan Asupan vitamin bahagia langsung Dari idola kesayangan kita Dan kita lihat persahabat ya Di postingan ini pun ada komentar yang diberikan oleh para sahabat Salah satunya Dari Nida Jenong 94 mengatakan Masya Allah, aku sampai teriak-teriak pas bagian ini Saking gemes tuh Masya Allah banget ya Memang part ini membuat kita semakin gemes banget ya Saat kakinya Abang Fatih otak tekan Aduh Masya Allah pokoknya happy dan selalu dibikin bahagia Berikutnya persahabat ya Jangan lupa juga kita streaming Saat Bunda Lesti lantunkan solawat persahabat ya Tonton juga nih untuk vlog Leslar Entertainment Leslar Music persahabat ya Wajib kita support dan dukung, semoga tambah sukses dan mudah-mudahan Lesli Kejora selalu memberikan karya-karya terbaru dan karya-karya terbaiknya untuk kita semua. Dan selanjutnya, persahabat, Simang juga. Ini ada asupan vitamin satu jam yang lalu diunggahan Kak Cito nih ya. Kali ini Leslar bersama pengacara Kak Cito. Wow, kita selalu dibikin tentunya penasaran nih persahabat ya. Dengan apa yang dilakukan oleh idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Billar, Apapun, segala urusannya semoga selalu lancar dan dimudahkan Momen ini pun di kembali oleh akun Leslar Alfati, underscore MC Ada kalimat juga di persahabat yang dituliskan lewat caption Leslar with Pak Lawyer, Kak Cito itu persahabat Hingga komentar pun banyak sekali yang diberikan dari Bela Saputrin 918 itu mengatakan Masya Allah, Bunda pipinya gemoy Leslar makin mirip banget tuh ada yang salvok ya kalau Les tidak bilang itu mirip banget emang sih, ini definisi dari jodoh persahabat ya semoga rumah tangganya langgeng bahagia dan semoga yang selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, amin berikutnya juga persahabat asupan vitamin bahagia pun kita dapatkan kali ini di postingannya Papa Bilar wow muncul juga nih abang ganteng nih persahabat yang lagi belanja wow ini sepertinya bakal ada vlog belanja nih persahabat ya pengawal kepengawalnya pun ini banyak banget nih yang ngawal abang Fatih salah satunya Bang Boril yang selalu setia mudah-mudahan Bang Boril juga selalu diberikan kesehatan ya yang selalu mensupport dan selalu mendukung idola kesayangan kita postingan ini pun di oleh akun delvina leslari bersahabat ya dan pastinya warga Konoha ini selalu dibikin salvo outfitnya Abang L yang semakin kece dan pastinya mehong banget nih bersahabat dan kita lihat juga di sini ada komentar dari nonon mozart mengatakan Masya Allah apa akan ada vlog belanja kalau nggak ada berarti emang beda dari yang lain <laughs> ini sikit banget ya mudah-mudahan saja ada vlognya